Bismillah Assalamualaikum Halo teman-teman Kami punya scroll show tidak terpakai Dan kami akan menjualnya Belinya sudah beberapa tahun yang lalu Kami hanya memakainya beberapa kali saja Ini adalah spesifikasinya Ini adalah saklar dan nya. Kecepatan bisa diatur Dan ini mekanisme lock blade-nya Blade asli yang ada di kami hilang Bisa beli di online shop Harganya sekitar 7 ribuan yang ini selang angin untuk meniup serpihan, agar gambar di mal-malan yang akan dipotong tidak tertutupi. Lokasi kami di Bandar Lampung, barang siap kami kirim ke seluruh Indonesia. Kami buka satu juta rupiah, silahkan dinego. Terima kasih. Oh iya, karena benda ini agak sedikit mengganggu, jadi dulu kami potong saja.